Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibnu Abdul Channel dimanapun anda berada. Pada video kali saya, pada video saya kali ini, saya ingin menelusuri sungai di desa saya, yaitu Desa Permata. Kalau minggu lalu saya hanya memposting pemandangan desanya serta jalan di dalam desanya ya nah untuk kali ini saya akan menelusuri setiap pinggiran sungai dan insyaallah saya juga akan berjalan di batu-batu ini ya saya akan telusuri terus sungai ini sampai katanya ke air terjun sana ya nanti saudara-saudara ikuti terus ya videonya oke kita mulai hmm. Di Kebun itu untuk ke Kebun Raya, sahabat. Oke. Sekarang becaknya sedang dipandu dan dan ini adalah tempat perawatan orang-orang yang biasanya yang turun atau pulang dari story ya. sambil loro sama mereka Hai, okay, sahabat hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Saja ya, halo. Saya bincang-bincang dulu dengan bapaknya, ya. Segar kebun rajin deh. Ya. Oke lanjut dulu. Guys, kita lanjutkan penelusuran sungainya. Saksikan terus video ini ya. Jangan lupa di-like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian di media sosial yang ada di handphone kalian. Ada airnya, ini mungkin karena bukan musim hujan, jadi lagi surut. Biasa kalau musim hujan di sini nih banyak airnya. Apa terpaksa saya mengambil jalan di atas ini? Tanya di sana, di sana tidak ada jalan lagi ya? Airnya juga dalam. Jadi, saya terpaksa berjalan di pinggiran sini. -pinggir. Oke, okay. saksikan terus videonya ya. coba dilihat pemandangan alam bagus ya ada sike kepala dan tanaman selama Mata lagi mendung, ya. Dan ini keadaan cuaca di sore hari, ya, guys. Sekarang sudah menunjukkan pukul. di desa keremata, kecamatan Bone, kabupaten bonebolamo, keremtalo ya. airnya jernih sekali sahabat. oke kita lanjut. Nah, terima ya. kasih. maka ayat di rumah-rumah itu tidak kuat, kecil saja. ini belum yang kemarin untuk terbaik ini. Oke guys, kita, kita lanjutkan. Lumayan besar-besar batunya ya wah di sana ada anjing Ini Anjingnya siapa nih Tuh masalah Sungguh luar biasa pemandangannya Itu pipa yang tadi ya Ini. Semoga segera diperbaiki pipanya Gua parkir di kampung sini. Di atas masih ada. Oh. Oh. <hih> ini anjing, ini kopanya apa, <hilih> ya? junnya ya Ismu sambil channel di luar sana ya yang menyaksikan video ini, ini, jadi tolong di subscribe ya, di like, subscribe, komen dan share metode metode metod kalian. kita lanjut ya, terjemah. hampir dengar juga suara-suara burung di sore hari sangat sedih sekali. Semoga vlog pedesaan saya kali ini bisa menghibur saudara-saudara, ya sahabat-sahabat ilmu segel channel, ya. itu dindingnya sahabat tapi Masya Allah pohon-pohon bisa hidup di atas batu Masya Allah baiklah sahabat kita lanjut ya Penyakit, penyakit, penyakit. ya ini sedang bergelantungan pipa-pipa ini pipa air bersih ya pesatnya ada di sana Air nah, itu air terjun ya guys dan saya mohon maaf kali ini saya hanya sampai di sini soalnya ini udah dalam sekali ya Di lain waktu saya akan perlihatkan uh, air terjunnya langsung, tapi bukan uh, melalui jalan ini ya. Itu ada melalui jalan atas sana. Atas sana. Ya. Kita akan jalan di situ, lewat situ, kemudian ke atas terus, terus, ke atas. ke situ ya ke air terjunnya oke okay. semoga video saya ini video vlog desa saya sampaikan ini bisa menghibur saudara-saudara bisa menjadi motivasi, inspirasi, dan edukasi buat saudara-saudara sahabat umum di Channel, di mana ada yang menyaksikan video ini. Insya Allah menjadi inspirasi, edukasi.